아! <susurra> Ini mana bakal kembang. Kita kubur kumpul dengan teman-teman. Acara syoklah berulang tahun. Happy birthday, Titi Syok. Wish you all the best. Happy all the time. That's happy birthday ya. Semoga sehat selalu. <tuk tuk tuk tuk tuk tuk Ini Kamu kecil. Ini sering kebalik ya. nah Hari ini ulang tahun siapa? Kita kumpul-kumpul rame-rame di SKI. musik-musik, ikutin kita. Hebat ya. Cerep. dibuangin. Single island. satu. Ini Terima kasih. I <laughs> Sampai yang menyanyi Sampai yang ini adalah teman saya, terima kasih kekocan, terima kasih teman-teman semua sampai kita ketemu lagi di bulan tahun kita, teman-teman kita yang lain terima kasih, bye buat siaplan dan buat teman-teman semua. Semoga semuanya teman-teman sehat dan kita terus kumpul dalam masa tua ini. Semoga mereka semuanya pada nikmatin saat hari ini. Ya, yang penting kita semua pada sehat. Dan sekali lagi selamat ulang tahun siaplan dan semua teman-teman selamat semuanya.